Iya satu mangkoknya dari 150 sampai 200 supera guys udah mau 40 tahun 40 tahun <tuk> namanya Stoss Apalagi masnya itu tuh, ramah banget. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Zetika Wijaya. Kali ini aku berada di Gapura, Jalan Jeral Sudirman. Nah, kali ini aku mau makan bakso lagi. Ini di dekat rumahku, ini bukan referensi dari siapa-siapa, tapi dari aku sendiri ya, guys. Ini langgananku. Dia udah berdiri 30 tahun lebih, guys. Sekitar 30 tahun lebih, pokoknya. Nah, sekarang kita langsung datangin tempatnya. Namanya Bakso Berkah. bakso berkah iya yeah. Oh jadi guys ini bude yang punya bakso berkah ini namanya siapa bude Bu Lagiem dulu di itu bagar gua Oh Bu Nah lagi Oh ibu Lagiem oh, udah ibu berapa ibu. tahun kalau boleh tahu dari 91 masuk warung kalau masuknya sini dari 83 Wow udah berapa oh. tahun itu guys <laughs> 83 ini 2021 oh, sekitar iya. 30 tahun lebih ya Bu yeah. ya udah buka berapa cabang Bukanya ini dua, mau rencana tiga. Tiga guys, sudah mau tiga cabang. Ini memang rame banget, ini memang rame banget loh, Bude. Aku perhatian ya, hmm, banyak banget, ini bukan cuman bakso ya kayaknya ya? ya. Cuk mie ayam juga. ya, ya. Hmm, Terus apa lagi yang dijual? Ya, itu apa? makanan ringan itu apa pangsit oh pangsit sama minum-minuman jus-jus gitu ya terus ini yang paling the bestnya itu apa baksonya baksonya sekarang bakso jumbo bakso jumbo bakso jumbo itu yang terus gede oh bakso sapi iga, bakso kayak tulang-tulang gitu terus bakso apa gitu bakso biasa bakso biasa bakso yang kecil-kecil itu dari harga berapa waktu dulunya apa sekarang dari dulu sampai sekarang dari dulu masuk sini waktu masih 200 perak yo we'll guys dari harga 250 200 perak per mangkok Iya satu mangkoknya dari 150 sampai 200 perak guys sekarang udah 15 ribu. sekarang udah 20.000 15.000 bisa dibayangin berarti sudah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun berpuluh 300 -30 tahun oke okay. udah mau 40 tahun 40 tahun masya Allah konsisten 30, 30 banget ya tahun ke atas sudah 30 tahun ke atas iya. oke okay, Bude terima kasih banyak iya. udah dikasih kesempatan iya. makasih buat infonya semoga sukses dan makin Amin. berjaya Amin. Terima kasih nah inilah guys bakso berkah jadi baksonya yang mana-mana Pak -mana, Ade buatin dong aku tiga. Nah, ini ini baksonya ada dua mbak ya. Oh ada dua. Awalnya dari nama Badarko, sekarang berubah menjadi Pak Superka. <laughs> itu melalui prosesnya lama mbak. Berarti Jadi udah, udah berpuluh-puluh tahun ya? ya? Insya Allah lebih kurang lebih itu 30 an lima tahun mbak. Masya Allah konsisten sekali. Iya karena ya rasa tanggung jawab terhadap keluarga mbak. Iya. supaya ekonomi itu meningkat. Mm -hmm. Tapi sudah, sudah mulai, mulai proses, MUI mbak itu MUI ya? Oh iya, yeah. guys, ini bakso iga. Tuh ada iganya, terus ada bakso kecilnya, ada mie-nya segini, cuman rp 20000 Ini bakso urat, oh dapat bakso kecilnya tiga, ada gajinya juga rp 20000 Ini bakso kecilnya. 13000 sekarang sekarang sudah di depan mataku guys, aku sudah lapar, aku mau makan nah ini yang bakso urat, aku mau cicipin dulu kuahnya ya, bismillahirrahmanirrahim hmm hmm baru aku kasih ini namanya sa. si sambal uh oh gila, ini pasti pedas banget, tapi kalau nggak pedas nggak endul, semirah merah hmm. suka capek Pokoknya jaminan kalau di sini guys ini bakso rame banget hmm. hmm baksonya itu kejel kejel kejel banget Dagingnya berasa banget. Sudah nyicip uratnya. Hmm. Hmm. Banyak banget daging uratnya. jeli kerjil-kerjil. Nah, sekarang aku mau nyicipin bakso iganya, guys. Kayaknya kurang nyemuk kalau nggak pakai tangan. Hmm, mantul. Hmm. sekarang giliran aku mau ngekiin sahabat-sahabatku di seluruh Nusantara di Ciaga raya Dari pagi, jam 8, tutupnya sampai jam 9 malam. Rame terus. Hmm. Aku sengaja pilih jam segini, karena kalau udah siang, itu udah penuh. Hmm, Masya Allah. Gila kenyang banget, guys. Hmm. Sekali lagi, sekali lagi. Hmm. Hmm. Hmm. Yes. Kayaknya aku mau ngabisin ini, tapi harus pelan-pelan. Jangan lupa datang ke sini, jangan lupa order ke sini, pokoknya dijamin mantul banget rasanya, enak daging sapi semua, berasa terlihat kerja pokoknya juicy abis. Jangan lupa like, comment, subscribe Sampai jumpa di blog aku berikutnya Jangan lupa juga ikutin IG aku Zetika Wijaya Facebook aku Zetika Wijaya TikTok aku Zetika Wijaya See you bye bye Guys ini salah satu pelanggan ini karena masih jam pagi Jadi masih sepi kalau udah siang Ya Allah ini penuh Nah aku mau tanya-tanya sama mbak ini Halo mbak namanya siapa? Halo nama saya Herawati Udah berapa lama jadi langganan bakso berkah? udah lama deh semenjak kenal kota Bumi semenjak dia masuk sini kenapa kok milih nah, di sini kan banyak masuk-masuk tuh mantul apalagi emasnya itu tuh ramah banget kalau datang selalu diutamain uh, tulangnya itu sumsumnya sung mantap deh toges berarti enggak tipu-tipu no tipu-tipu makasih mbak sama-sama